Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di dunia sepeda di madrasah. Dan kemas dalam MTSN Tujuh Senayan. berikut ikutannya. Saat gelaran rapat kerja MTSN Tujuh Sungai Selatan di burung Rabu 4 Desember 2022, kepala madrasah dan jurus SAG MPRD meminta kepada seluruh pendidik dan tenaga kependidikan agar di awal semester genap tahun pelajaran 2022-2023 ini kejarannya harus melintaskan rencana program kerja madrasa terutama untuk program kerja madrasa jangka pendek terlebih dahulu sehingga kerja warga madrasa lebih fokus dan terarah. Kepala Madrasa mengatakan program kerja semester ganjil tahun pelajaran 2022-2023 akan tetap dilaksanakan pada semester genap sekarang sehingga semua guru tetap melanjutkan program agar target tercapai pada akhir tahun ajaran. Gelaran rapat kerja MTSN 7 Selatan tersebut membahas rencana program kerja madrasa jangka pendek pada semester genap tahun pelajaran 2022-2023 seperti revisi dan sosialisasi tata tertib madrasah bagi orang tua dan seluruh peserta didik mengaktifkan dan menambah kegiatan kurikuler perbaikan akses jalan dan rancangan sasaran kerja pegawai Sementara itu, Hajar Rabiatul Adalia SPD-MPD yang merupakan guru senior di N, Selatan, sangat mendukung segala program dan kegiatan yang sifatnya bermanfaat bagi guru dan siswa Kegiatan rapat kerja menuntaskan rencana program kerja madrasah untuk jangka pendek tersebut, dipimpin langsung oleh Kepala Madrasah dan diikuti semua wakil Kepala Madrasah, seluruh pendidik dan tenaga kependidikan, serta Kepala Urusan Tata Usaha MTsN Kudus, usaha Selatan berakhir sukses dan lancar. Sampai jumpa di atas video ini, selesaikan deskripsi selesai. ini. Saya ingin sekali SPD bersama tim kerabat kerja dan kelompok melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.